Aksi seorang polisi asal Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Sudan menyedot perhatian warganet Sebuah video pendek yang merekam sang polisi mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Sudan ramai dibagikan di media sosial So Bismillahirrohmanirrohim Allahu فَذَلِكَ <tod Não> <tod> <todment> <tod> Berdiri di samping mobil patroli berlambang UN, United Nations, personel berseragam pasukan perdamaian PBB yang ditubuh oleh anak-anak Sudan. Tulisan, polisi, di dada kiri dan bendera merah putih di lengan kiri seragam PBB itu, menunjukkan bahwa pemuda itu adalah polisi asal Indonesia yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB di Sudan. Ayat per ayat dari surat An-Nas meluncur fasih dari mulutnya. Belasan anak-anak yang memakai baju seadanya, terlihat antusias mengikuti setiap ayat yang meluncur fasih dari mulut polisi ganteng ini. Polisi yang ada dalam video tersebut bernama Lengkap Nabani Akbar. Ia adalah personel Polri yang berdinas di Polda Aceh dengan pangkat Brigadir 1. Sosok Nabani memang dikenal luas sebagai anggota Polri yang jago mengaji, Sebelum bertugas sebagai anggota Pasukan Perdamaian PBB di Sudan, ia mengajarkan Al-Quran kepada santri di pondok pesantren Markas Al-Islah Al-Aziziyah, kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Kegiatan mengajar ini ia lakukan sore hari sepulang bertugas dari rutinitasnya sebagai polisi. Setiap hari, Nabani selalu meluangkan waktunya untuk mengajarkan tilawah Al-Quran dan bahasa Arab kepada puluhan santri, yatim korban tsunami dan korban konflik yang berasal dari seluruh Aceh. Sejak menjadi anggota polisi pada tahun 2014, Nabani sudah menjadi guru ngaji bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Polsek Lumbata, kota Banda Aceh. Ia juga pernah menjadi juara Musabakoh Tilawatil Quran Polda Aceh pada tahun 2016. Atas prestasi tersebut, ia mendapatkan hadiah umrah ke Tanah Suci. Tak hanya pandai mengaji, Nabani juga fasih bertutur dalam bahasa Arab. Hal inilah yang mengantarkannya mengemban tugas sebagai salah satu personel misi perdamaian PBB ke Sudan. Ia bertugas sebagai penerjemah bahasa Arab bagi pasukan PBB asal Indonesia. Kemahiran Nabani berbahasa Arab dia dapatkan saat menempuh pendidikan di salah satu dayah di kampung halamannya, Biren Aceh. Ilmu itulah yang kemudian ia aplikasikan kepada santri di pesantren tempat ia mengajar dan tinggal saat ini. Selama proses belajar, ia kerap menyampaikan pesan bermanfaat kepada muridnya, terlebih para anak didiknya didominasi oleh santri usia remaja. Apa yang saya lakukan ini merupakan salah satu kewajiban di luar tugas pokok kepolisian dan menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota polri, kata Briptu Nabani. Dia juga mengaku sangat senang bisa mengajar-mengaji, serta mengajar kitab dan bahasa Arab bagi anak-anak yatim tersebut. Rasa dan too. lelah di kantor hilang seketika jika sudah mengajar para santri di sini, ungkap Nabani. Like Nabani mengaku also. sudah enam tahun mengajarkan ilmu agama dan mengaji di pesantren atau Dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah. Dimulai pada tahun 2014 saat mengikuti program polisi kunjungi Dayah. Dari 25 polisi yang ditempatkan di dayak pesantren tersebut, hanya dirinya yang bertahan dan beradaptasi. Nabani bahkan menetap di dayah tersebut. Baginya, menjadi seorang guru ngaji adalah panggilan hati. Bahkan usai bertugas di Sudan nanti, ia tetap berkeinginan kembali mengajar ngaji. Selepas pulang nanti dari Sudan, saya bertekad tetap terus menjadi guru ngaji di sini ujarnya. Lantas apa impian dan harapannya ke depan. Nabani mengaku ingin jajaran kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ia juga berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk bisa terus mengajar mengaji dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. So looks like the brother is a, also a police officer as well as in uh, the army are part of uh, TNI and uh, they're basically, I guess, uh, stationed somewhere in Africa as, as part of uh, the United Nations uh, group. And uh, it's beautiful. He's basically reciting Quran uh, with the local uh, children and teaching them, which is something amazing to do because as they learn and every time they recite Quran, he gets uh, good deeds uh, for him uh, as well. It looks like the brother uh had uh, won some i think quran competitions as well because they showed a little bit and he's from ate and uh, they showed quite a bit of his videos i think that he was uh, reciting quran as well as uh, i believe maybe in the uh, or salawat so really really interesting i, I like this uh, video quite a bit it was nice to see although for example they're holding gun but you don't really care because the story is totally different so